serta tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di malam hari ini sebelumnya para sahabatnya kita mendapatkan kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar malam hari ini yang mana tentunya dedek Lesti dan Abang Bilar sama-sama menjenguk Kak Septy, persahabat ya yang baru saja tentunya lahiran dan mendapatkan putri persahabat ya, luar biasa tentunya kita tentunya melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh Rizky Bill juga melakukan simulasi gendong Leslar Junior nah, aduh, luar biasa persahabat ya tentunya kita ke selanjutnya persahabat ya ada sebuah postingan dari Bang Eno nih yang malah tentunya Bang Eno baru saja mengunggah sebuah postingan foto Kebersamaan Lesti Rizky Bilar juga persahabat ya ini momen ketika berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Kak Septi Prasabat, ya kita lihat Dedek Lesti lagi gendong depan ini dan terlihat sangat akrab banget ya tentunya calon menantu dan calon mertua luar biasa mudah-mudahan Rizky Bilar tentunya diberikan kebahagiaan bersama lesti amin ya rombal alamin berikutnya ada kabar terbaru langsung dari rizky pilar kita lihat akun pribadinya abang bilar mengunggah sebuah postingan foto cute persahabat ya foto romantis banget nih ini tentunya sudah berasa jadi keluarga kecil persahabat ya yang tentunya dedek lesti terlihat sangat bahagia menggendong dedek bayi mudah-mudahan tentunya lesti dan bila secepatnya diberikan keturunan dan tentunya mendapatkan kejutan spesial dari Lesbar Junior Masahabat di dalam postingan tersebut. Rizky bila menggunakan sebuah kalimat caption. Kami lagi berkunjung ke tempat sahabat yang sudah seperti kakak sendiri. Putra Sregar dan Kak Septi Sregar. Dimana beliau baru saja dikaruniai seorang putri lagi. Sehat-sehat semuanya ya bang semoga berkah selalu. Ya, anggap aja kunjungan kami ini sebagai pancingan Eh, nggak eh. sabar kata Bang Putra Baru ya mudah-mudahan saja secepatnya Lesti dan Rizky bilang mendapatkan Leslar Junior Dan tentunya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dari Lesti dan Bilar Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, para sahabat Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia langsung deh. Dari Lesti dan Rizky Wilar. Ini informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh